Assalamualaikum Sobat Tani Di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai perlakuan dan pupuk Untuk padi penting agar berisi dan hasil lebih bernas Dan dalam menanam padi tentu Sobat Tani akan mengalami fase Dimana padi mulai tumbuh terutama saat padi penting Selain perawatan harus diperhatikan Super tani juga perlu memilih jenis pupuk yang digunakan untuk padi yang sedang dalam fase bunting Tapi sebelum lanjut, silakan Tani untuk tekan tombol like dan subscribe Dan berikut ini adalah hal yang harus dilakukan ketika padi sedang mengalami fase bunting Dan terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan ketika padi berada di fase bunting Diantaranya, yang pertama adalah penyemprotan fungisida Perlu diketahui bahwa padi punting rentan terkena jamur, maka dari itu dibutuhkan fungisida untuk padi khusus mengendalikan serangan jamur. Karena apabila sobat tani tidak menggunakan pengendali jamur, bisa-bisa kubus sarapan petani untuk mendapatkan hasil panen yang lebih optimal. Dan penyemprotan fungisida padi punting sangat dianjurkan agar bisa menambah bobot padi menjadi lebih berat dan terhindar dari jamur. Beberapa fungsi daya yang cocok digunakan untuk padi bunting yaitu skor, topsin, dan amistartop. Yang kedua, perhatikan sirkulasi air. Pada penanaman padi, air menjadi komponen penting karena padi membutuhkan air untuk bisa bertumbuh. Terlebih ketika padi dalam fase bunting. Maka air menjadi hal yang wajib yang harus terpenuhi karena jika tidak akan menghambat pengisian kebah. Yang ketiga, Waspada terhadap kupu-kupu kuning. Salah satu serangan hama yang bisa terjadi pada padi ketika pasir uh, bunting adalah kupu-kupu kuning. Karena hama ini dapat menyebabkan padi terkena beluk. Apabila ditemui kupu-kupu kuning, segeralah menggunakan obat pengendali hama agar padi uh, sebatah ini terhindar dari uh, hama dari kupu-kupu kuning. Nah itulah ringkasan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika tanaman sobatannya semua dalam fase penting. Mungkin cukup sekian video kali ini saya semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.